Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Itulah sejuta obat Sebelum saya berbicara saya tanggung rokok-ngrokokan dulu ya guys Ngrokok-ngrokok sambil ngopi-ngopi ya Biar suasana nggak sepaneng <gih> Biar nggak tegang-tegang banget gitu loh guys mantap kopinya kopi, saya ngopinya pakai kopi lelet amurgo. Jadi gini guys, uh, kemarin uh, saya memiliki statement aku nggak butuh surga dan aku ya nggak butuh neraka. Aku nggak wedi surga, ya nggak wedi neraka. Tapi aku wedi karawaku dewi Nah, apa maksudnya? Ya maksudnya Segala sesuatu Itu kan berawal dari aku Ibaratnya aku mau berbuat jelek itu ya Karena aku Aku berbuat baik juga karena aku Berarti aku lebih takut kepada aku Daripada aku takut kepada Tuhanku Aku nggak takut sama Tuhan Aku tidak takut sama neraka, Tapi aku lebih takut sama diriku sama aku ya karena segala sesuatu yang ngelakonin aku betul gitu. maka dari situ aku lebih takut diriku sendiri karena apa hakikatnya karena segala sesuatu aku ngelakoni elek ngelakoni api ngelakoni jelewer ngelakoni gak genah gapit aku dah itu hakikatnya hakikati aku ya aku wah, rokokku mati, guys rokok-rokok <guluh> dulu biar gak sepaneng <tuh> jadi gini <tuh> statement saya aku nggak putus surga geopo surga Aku hanya butuh pemilik surga yang menciptakan surga. Nah, buat apa surga? Pada hakikatnya, pada dasarnya untuk apa surga? Sedangkan yang saya cari adalah pemilik surga yang menciptakan surga. Karena tidak secara tidak langsung, ketika saya sudah mendapatkan apa siapa pemilik surga, pasti aku akan mendapatkan surga. Lah itu. Nah, ini memang bahasa-bahasa dalam. Bahasa-bahasa hakikat. Jadi orang yang tidak mudah dimengerti oleh orang awam gitu. Jadi neraka itu enggak panas. Siap jari sopo Kata siapa neraka itu panas? Kata siapa? Yang bilang neraka itu panas siapa yang bilang? ada. Neraka itu dingin. Neraka itu adem. Tapi ya, yang harus di bawah, apa di garis bawah, yang harus ditanda kurung, ya harus ada ilmunya. Kalau kamu nggak punya ilmu ya panas. Gitu loh. Ibaratnya Orang kok bisa sih kebal bacok, ditembak, gak apa-apa, dibakar, gak apa-apa Ya karena dia punya ilmunya Kok bisa sih orang itu bisa ngilang, bisa terbang Ya karena dia punya ilmunya Nah, ngerokok itu gak panas selama awak menduai ilmunya Menduai kuncinya Menduai rahasia. Nah, rahasia ini Lah rahasia opo apa? Ya lelaku sing api nglakkuoni barang sing kean Hai melaku barang sing lurus melaku barang sing anan iku ilmu Mei gitu loh. jadi kita ngobrol ngobrol sambil rokokan sambil ngopi biar kita itu apa ya Yo dike sih serius, yo, serius, dike enggak serius enggak, serius dike guyon yo guyon gitu guys. Selama ini kan banyak orang menginginkan suka, berdoa, ya Tuhanku, aku ingin suka. Tempatkan aku di tempat surgamu, di telaga surgamu. Berikan aku ampunan dan masukkan aku ke dalam pintu surga. Mengapa ain kita berdoa seperti itu? Segala sesuatu baik itu surga neraka itu rohman rohimnya gusti allah. Tanpa kamu minta, ya. Tanpa kamu meminta. Tapi le, kalau Gusti Allah mengasihkan surga untukmu ya dikasih, kalau Gusti Allah sayang sama kamu ya dikasih. Kalau Gusti Allah nggak sayang walaupun kamu minta surga, walaupun sampai hidungmu berbusa-busa, sampai ilermu netes-netes, ya orang kira dikasih surga. Yang engkau duduk kekasih, duduk yang dicintainya. Masih wongin dablek, masih wonge mursal, masih wonge nakal. Tapi like Gusti Allah oh, di seneng ambil iki, seneng ambe ya dimanja, ya dituruti opo sing Terus ono wong ngomong, <laughs> "Aku ya kutingguyu gitu, aku ya kutingguyu, cuman ya opola ya gitu." Pada hakikatnya kita itu kalau bisa mendekatkan diri terhadap Gusti, kita ibadah itu jangan ada tendensi. Lah kalau kamu ibadah. Kalau kamu spiritual menunggal dan Gusti, tapi tendensinya surga. Berarti kan ada tendensi, ada kemauan. Berarti kamu ibadah kamu enggak ikhlas di sini. Ibadah kamu masih ria. Sedangkan kalau kamu ibadah kamu ikhlas menunggal dan Gusti Allah, nyawiji dan Gusti Allah. Terus gak jaluk apa-apa, Gusti Awas ngerti kok. Tanpa kok jaluk, tanpa kok dungu, tanpa kok sesuun, Gusti Awas paham gitu. Gak lah apa kok jaluk. Mungkin gitu saja yang saya sampaikan. Salam dari saya, Ratu Bidadari, Idola Sejuta Umat, assalamualaikum.